Jika Anda bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan, maka kita adalah kawan. Biarkan dunia mengubah Anda dan Anda dapat mengubah dunia. Negara yang tidak tahu cara membaca dan menulis akan sangat mudah untuk ditipu. Kita tidak bisa yakin memiliki sesuatu untuk hidup, kecuali kita bersedia mati untuk itu. Kita tidak akan membiarkan kata demokrasi untuk dimanfaatkan meminta maaf mewakili kediktatoran kelas eksploitasi. Aku bukanlah seorang pembebas. Orang-oranglah yang membebaskan diri mereka sendiri. Aku tahu. Bahwa semangat pemerintahan yang besar Membagi manusia ke dalam dua faksi yang saling berlawanan Dan aku akan berada pada sisi rakyat jelata Pejuang gerilya adalah seorang reformis sosial Dia mengangkat senjata menanggapi protes marah rakyat terhadap penindas mereka. Dia berjuang mengubah sistem sosial yang membuat semua saudara-saudaranya yang tak memiliki senjata berada dalam kebodohan dan kesengsaraan. Manusia sungguh dapat mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna. Ketika berproduksi tanpa harus dipaksa oleh kebutuhan fisiknya. Sehingga, Ia tidak menjadi manusia yang menjual dirinya sebagai barang dagangan. Diam adalah argumen yang dilakukan dengan cara yang lain. Sekarang saya tahu, dengan konfrontasi yang hampir fatalistik dengan fakta. Bahwa takdir saya adalah melakukan perjalanan. Tidak ada batasan dalam perjuangan ini. Sampai mati. Kita tidak akan bisa acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi dimanapun di dunia ini. Aku tidak peduli jika aku jatuh, selama orang lain mengangkat senjataku dan terus berjuang. Tugas pertama seorang revolusioner adalah dididik. Revolusioner sejati selalu dipandu oleh perasaan cinta yang luar biasa dalam dirinya. Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian, maka kau memiliki harga diri. Sikap bermartabat yang membuatmu tidak mudah untuk dibujuk. Kita harus menghilangkan semua surat kabar. Kita tidak bisa membuat revolusi dengan pers bebas karena surat kabar adalah instrumen oligarki. Ketaatan pada prinsip dan kepatuhan pada individu bergabung untuk menjadikan tentara pemberontakan sebagai kepalan yang tak terpisahkan. Ketika pasukan penindas datang untuk mempertahankan kekuasaan, mereka melawan hukum yang ditetapkan. Perdamaian dianggap sudah rusak. Tidak ada definisi sosialisme lain yang valid bagi kita selain penghapusan eksploitasi manusia oleh manusia. Aku akan bertarung dengan semua senjata yang ada dalam jangkauanku daripada membiarkan diriku dipakukan kesalib. Atau apapun Revolusi dilakukan oleh manusia Tetapi individu harus menempah semangat revolusioner mereka dari hari ke hari Revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika matang Anda harus membantunya untuk jatuh Efek psikologi matahari sangatlah aneh, belum muncul di cakrawala dan kami sudah merasakan terhibur, hanya dengan membayangkan panas yang dibawanya. Petani adalah seorang yang berkeyakinan baik, orang yang bermoral tinggi dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kokoh. Setiap orang memiliki kebenaran dalam hatinya. Begitu hatinya disatukan dengan jarum kristal, maka kebenaran akan menyembur keluar seperti mata air panas. Saya bukan seorang pembebas. Pembebas tidak ada. Orang-orang membebaskan diri mereka sendiri. Revolusioner sejati selalu dipandu oleh perasaan cinta yang luar biasa Mustahil untuk memikirkan seorang revolusioner sejati Yang tidak memiliki kualitas ini Kemenangan oleh negara manapun atas imperialisme Adalah kemenangan kita Seperti halnya kekalahan setiap negara adalah kekalahan bagi kita semua